Real Madrid kokoh di puncak klasemen La Liga 2022-2023 setelah mengalahkan Santa Sevilla di Stadion Santiago Bernabéu, Minggu tanggal 23 Oktober 2022. Real Madrid saat ini unggul 6 poin dari Barcelona yang baru akan menjamu Atletic Bilbao nanti malam. Gol-gol E Real Madrid diciptakan oleh Luka Modric di menit kelima, Lucas Vazquez menit 79 dan Fede Valfade menit 81. Sementara satu gol Sevilla dicetak oleh Erik Lamela di menit 54. Sejauh ini Sevilla baru mengumpulkan 10 poin dari 11 pertandingan dan menghuni posisi 14 klasemen sementara.